Selamat datang di channel Ramis JP. Video kali ini saya mengupload aplikasi Hex Domino plus kali 8 spider yang antivirus, no iklan dan no update. Oke okay guys, untuk yang baru gabung saya sarankan untuk subscribe dan likes share kepada teman-teman video saya ini supaya terus berjalan dengan lancar. Dan bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga diberikan kesehatan, diberi banyak rezekinya. Amin. Baik, guys, di aplikasi Hex Domino versi terbaru ini versi 1. 77 ini telah lengkap dengan fitur-fitur pilihan banyak gamenya dan saya membuat background-background yang cantik bertemakan GIOB Pets. Miss Universe Filipina Kislab Davis Oke, okay, setelah tadi dari beberapa tampilan room slot hex dominonya, semoga kalian suka dan bisa langsung di download melalui Google Chrome, dan langsung bisa diinstal. Di aplikasi ini sengaja saya tidak password supaya kalian mudah. Dan tidak ribet oke okay guys tanpa berlama-lama lagi sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton semoga saja menyukai dari video dan aplikasi saya ini sampai jumpa